Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah. Wa ala alihi wa wa muwahlah. La hawla illa billah. Amma ba'dah. Khadratil Mokhtarumin, Baru Alim, Baru Ulama, Baru Kiai, Baru Sesepuh, Karang Malang. Karang Malang, Gebok, Kudus. Gak Allah hormati, Bang Arsani pun, Pak Camat. Gak Allah hormati, saking kepolisian, Pak Kapolsek, Pak wakil dan ramil. Iya. Pak e, e. lurah. <tik> Mandi wau. Wow. Dihormati wow. kok <tik> ora <Okay>. eneng. Oke. <tik> para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki dirgahayu kemerdekaan Indo Ya, carane ngoten pitulasan. Nggih. Memperingati kemerdekaan. Dados kemerdekaan niku nggih ngeten merdeka. Ngaji. Budho. Merdeka niku. Nggih. Dulan, oh, merdeka niku. Rien bukan sakit, tidak calon, di lockdown corona ini. Jangan ngani sobat, di lockdown corona air kosong. Rien di lockdown Londo. Nanti bongsone dewi niku tahu si, goni Londo. Londo niku bukan ngata nih, Londo niku kudurduh rambutnya abang, kulite bintik-bintik kayak kulite tekek. London. Nggih. Nek awak dhewe ya sing ngene iki cilik-cilik pesek-pesek ngene iki mon, ngene iki awak dhewe. Nek London mboten Omahe oh, London niku mboten teng mriki. Omai oh, London niku teng Eropa. Eropa niku mboten mriki. Lah wong London kok iso tekan kene iku lho, ngopo? Mboten niku. Wong London niku dugi mriki niku soalipun u urip. Lah, london mriki niku pertama buatan jajah. Pengen urip. Golek penguri, penguripan. soalnya sing nyebabke urip niku ana no, teng mri, teng mriki. Dadi bangsa niki niki duwe. Napa no, mawon duwe? Golek napa no, mawon teng mriki on, wonten nak. Londo niku duwe penyakit. Sing tambani niku teng Indo. Niza, nopo penyakitnya Londoniku? Cartimon Katisen kartu 100 kartimon kartison Katisen kartison kartison kartison Kok kartison Sebab kartison kartison kartison kartison kartison Londoniku kelangan kartison jadi petangulan nih London, nih gue randu seringi ngi, bentahun. Jadi uang London, nih gue saben tahun, nih ditinggal Melayu seringi ngi ini hilang. Milo sebab seringi ngi ini hilang. Hutan nih nih tuh banyu, udan es. Yang nganiso bayang, nih no, uang AC maupun katuan uang beri. Nah London niku begitu musim dingin, ini ku ini es, kantuan, ku rasa dijuroi, ku rasa mereka di gula ini, ini es, mereka kademen, hilang seringnya ini niku delik, lah ini, ini empon musim dingin, niku ku suhu ini ku sakit min empat puluh sa satu. Saman bisa membayang, no kulkas ini nggak adem dem. A demen itu peng petang siji polos iji, kulkas karuan. Mulau wong London, ini kuncinya, musim dingin ancaman nema, mati. Mulau golek urip supaya anget. Nah, angetnya zaman semonten itu rempah-rempah. Rempah-rempah nah, ini nggak lek, rempah-rempah Lombok itu polo itu meriki, cengkeh itu Kencur jahe itu Lalu Nah ini mulai meriki, ini tuh golek penguri Penguripan, samen orang bayang, lorongnya wong kademen Nah ini ku bangsa Eropa Ini tuh ku... yang ku buatan mangan daging, mati Mulut yang Eropa itu daging diuwetaken, terus susu diatosnona mini keju dibosoknona mini yoghurt. Gue persediaan nek pesengengengnya hilang. Nih gue, lauwang meriki. Eh naung ratau adem ratau panas deh pesengkojongnya teriki. Mulut sah umur-umur mangan kobe surep. Nak ya, Pak Dewi paling enak. Senau sana, paling cili cili. Wong Lontok Arab gede, Afrika gede, Cina gede, ini, cili kan cili, cili pesek -pesek, gitu, okay. Tapi gusti Allah ini gue no, Pak Dewi. Nih teng belahan bumi sing paling ape nah, ini pun Indo, Indonesia. Butuh neh enten, paling enak nih kecubung goni sampean nih ki, kulon nih ki penjelajahan Eropa nih gue naik bis kekehilangan iwak nih butuh neh enten. Paling tadi es, serkoyot, sekronia, tos, milonik, musim panas, iwak nih gue diawetakan namini pun sar, sar ten, mulo Eropa nih gue cek butuh mati pas musim dingin, mangan iwak namini sar, sar Nah, uang gepok ngopo mangan sarden. Wong bendino nang kali, o i iwa, buatin kecil-kecil iwa, kodel kodel gitu. Karena gitu, e, oh, ini lagi enak, eh Indonesia. Kalau ini gue nempel musim dingin, terantus meser nengi, mangkap lo no, terus nabung, atusan juta melayu no, teng Indonesia, teng Bali. Nah, no, poniku, ini gue terus kotangan to harus simpan, ngeliatan nah, gitu. Niku buatin porno, niku dede, nggak terdede, berjemur nih lah. Mulai ojo ngasih pemerintah buat peraturan syar'i turis masuk Indonesia harus pakai jilbab ojo. Mau pindah. Nah, london untuk niku musim dingin godongnya ini dibuatin duwe, rontok sedoyo. Nam ini pun musim gugur, mulai nyayur buatin sakit, sih buatin rontok nengin namanya godong cemoro niku mulakno no cemoro ni ku disayur ki boten saket, padel ni ku ro semboten rontok. Milo nek tino natal bulan Desember, sing dihias as ni ku kodrong cemoro. Boten ko saket hipate kodrong cemoro ngono ki boten bilameng kodrong ni ku sing boten rontok. Mula no natal ni ku asli Indonesia ngono iso kodrong pelem. ISO kodrong cambu, bisa ki kodrong macem macem. Nadel le, hei go erlo palan ni ku meriki go Penguri, penguripan, suwe suwe kok enak nengke nepolo kata, tambah kata, tambah kata akhirnya suwe suwe awat dewi yo nesu Opa opo apa -lon. kar pelon londo mo lo kudu kar pelon do akhirnya pongsoni dewi yo ngamuk, upongsoni dewi niki panjen ya pongso rama tapi ne pun di cepet ngamuk. Akhirnya ngamuk, rumah sana londo, bongsone diwini ku turunan mu, munyok. Dengge, perasaannya londo, bongsone diwini ku turunan munyok. Mula, ini pitekan tro, turunan pitekan tropus. Nah pitekan tropus ku munyok, dewasa. Mlano wong London niku nek karo wong kene meng ngarani wong Jawa niku kowe. Maksudno. Kowe niku nopo? Ya anak munyuk niku. Anak ketek. Nggih. Munyuk niku nggih ya anak ketek niku. Mlano London niku nek teng ketoprak nek kowe orang ngoten niku. Ya nah, mlano wong Jawa niku kowe. Soale dhek so, wong kulit putih rasnya ras bagus. Molo wong Eropa nih guna endolo wong Lio nus dianggep mungyo, oh mau mulai tipe dili, nyambut gawe, lali, pongsoni dewi weni gu pangsai Indonesia nih gu, nebes ngamuk nih gu, sopo sih ngis, cai, karo pongsoni ki cilik ngete nih tapi tapi nebes muni ngamuk urungono secara seni so ngalah nong ngamo ke ya bong cowo, samane pengen ngero ta suturno. Bangsa besar di dunia ini, Cina, bangsa besar, Eropa bangsa besar, Arab bangsa besar. Tapi Wonobong bangsa gue paling menangan zaman semonten. Nami pun Mongo, mongolia. mongolia, ini bangsa, no kalah kalau deh. Dipimpin jenggiskan, Eropa lant lantak ditakluk no kali mongolia. Sino lululan tak takluk nomongolia. Mongolia, Arab lululan tak takluk nomor Mongolia, akhirnya Mongolia nih kita jenggiskan ngirim utusan teng Jawo zaman Kertanegara, utusannya namanya pun menci, kali Kertanegara ributin kakeknya ngomong langsung ditarik ke toku pinggir ngutun laut, ini se Jawa, sejouh, nabis kadung galak nih, mau cetak kok tuiso, Sampai akhirnya kata, um, jengiskan ngamuk Pasukan terkuatnya, armada terkuatnya, legion terkuatnya. Dikirim neng Jawa. kereta negara, yurahat dibelaskan. Halah, hmm. depi. Bikin ekspedisi besar namanya ekspedisi Pama. Pama Layu. Ekspedisi Pama Layu ini persiapan perangnya depi Mongolia. Begitu Mongolia tegok. Diajar kali pasukan kertanegara. Entek! Pasukan penakluk dunia habis di Nusantara. Diajar kali kerajaan singa sehari. Artinya apa? Bangsa terkuat dunia yang telah menaklukkan hampir separuh dunia takluk lululah. -lulu. Kerajaan singa sehari Mbah Puyutiwong Jowo. Mula sama ada yang menyebongsa di Dewi. Kadang nih, wong sani ki paham nih ketika wong pongson nih, Dewi elek bangsa leh. Ah, Pongsok sih, harap adek kangu, katanya. Lelaki kalah karo londo loh, cok Bangsa ini adalah bangsa yang dari awal, bukan bangsa sembarangan. Bangka noh sampean telok ya. Opposing wong dunyo ndue, awak dewi yondu, ndue. Wong mesir, ndue. Pembatan burun. Bu ibuku lombotan mudonadiana yu sisa nesi. Sampai ngerti alamatnya yu kangkangnya. Aku tak mau roro. Ada yang mau icip tak hibie karmih. Loh, itu hebat. Icip tak, tiga lungong. Yu yu kangkang. Loh. Kita punya kisah cinta seperti itu, padahal. si ande ande lungo. Temuru nono putri kang unggai-unggai Putri ne kang Allah rupane Fleteng kuning iku kang tati arane Bu ibuku lo purun Bu ibuku lo mudun Natyan Allah menikok kangkulo suun Hebatnya eh, wong Jawa ni, iso beta. no Masih waelek telek ning asli Orisinil, tapi masih yang kilat mustamal. Aja duit aku udah tak mikik. Oi, segerung ngomong ngomong. pengen pidato singkala, anjelu api perizek ke peris. Mau tenang mah, ngaji kali gula ni ngomong sebenggiain lo kelama kelmei lawis. tunggu nih, gue sametal lu rampung. dengge ya kalau kalau sampein masuk pulau dongengi presiden mawon kalau kalau dongengi uang kebok ruang ruang no aku biasanya turungokno presiden maujak sampean rt gak keluar ruangokno aku dengge <tuk> mula ya. tenang tenang do kita punya segalanya uang eropa gue wong russo nah sam Samson wong Jawa nduwe bantung bondo. Ora oh, bondo mawon ma kono nduwe ibu tiri kejam dalam kisah sintare. Lakin nduwe bawang putih, bawang me. merah. Kono ana nduwe Tom and Jerry kewan iso ngomong, kene nduwe kancil nyolong di imun waduh. Dupi apa? Loh. Sana punya segalanya, kene nduwe apa sih kene gak kono kene gak duwe. Duwe kabeh. Ini adalah pengajian untuk musik. Konon dulu terbangun Arab, Kayu karo kulit, Eropa gitar, kayu karo tali, kenik gamelan. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju, dan penguasaan metalurgi yang mapan, mampu membuat alat musik dari logam. Nah, ini bangsa. Tepuk tangan sih, banter. Kalau sungkan, sungka, lagi bangsa. Lune kalau Dewi sih membanggakan bangsa ini terus resah tak buka no dalam kisah dunia. Leman kenapa Dewi? Kono kitab gede, kitab-kitab Eropa, Montesqui, Dewi filoso Plato, kini Dewi hukum tata negara terbaik dunia, kini Dewi jaringan negara kerta, Gama bagaimana berhubungan secara baik dengan masyarakat berbeda, Dewi kitab Sultazo. Cuma, no, karena universitas gede, seperti ini Nalanda, universitas terbesar se-Asia. Dua apa? Apa sih enggak dua? Ayo, pengen aku. Dan satu hal yang dunia enggak ada yang punya, hanya kita yang memiliki. Apa? Arab satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan, Republik Indonesia? So, posing duwe, aku pengen takoh, ayo, takoh nih wong dunia, makanya kambing pengen ngerti, "Oh, iso, pengen Indonesia kok iso rukun, beda-beda, icerita -beda, nih piye. terus awak dewa wong Islam." Senengnya orang umum tino ini, senengnya tentang budi. Saya main pengen ngerti, niki ini pegawai ngeklieng dunia. Islam ini gue buatin Indonesia, keng Arab. Kanjeng Nabi ini gue Wang Mek Mekah. Seng kanjeng Nabi ya Wang Mak, Mekah. Mulai so kabat ini gue Mekah. Nabi Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Zuber. Oh rao, nolso kabat kok tuki Joirane. Enggak, Pak Iman, lu nih gue benerin, tenang, Pak Joni, lu gue berarti Nabi nih, kau? Oh, ngarep lo, kau? Tak, Pak Nabi dateng Madinah. mati, Setelah dari Madinah, Islam ditinggal kanjak Nabi, menyebar saat itu, saat tentunya, Teng Eropa, tiga puluh empat perang, Torik bin Ziyad, dateng Cina, tiga puluh sahabat Saad bin Abi Waqas. Dateng Afrika di beto sahabat Salman dan rombongan-rombongan kata dateng Rusia di beto kalian para sahabat tapi seluruh pergerakan Islam sampunekan yang nabi mandek sing Eropa mandek bubar sing Afrika mandek sing Cino Cina boten melaku sing Rusia berhenti tapi sing Indonesia berubah menjadi kekuatan terbesar di dunia kaum Muslimin paling banyak ada di Indo Indonesia ayo ini dua fakta tuh, nyosnya nggak Pak Dewi ini PD tadi, Wang Indonesia mulai no haji paling akhir ya Wang Indonesia. Nih, siapa kok misalnya Saudi ngoto terus Wang Indonesia mogok hotel Rapa Yusa Mekah. Lagi bahasnya Mas Ari mulu tahu ngancam Wang Mekah, Wang Arab, makamnya kan Nabi itu dibongkar, Wang Indonesia rasa lu haji, bingung deh. Tau kita ini punya keunikan dua yang hari ini paling nyeneng, sing duwe. Dan dunia mulai berpikir Indonesia itu ono apa kok selamat. Arab Spring seluruh negara Arab runtuh, Indonesia selamat. Suriah negara yang katanya paling Islam kena isu khilafah ambrol ke libya kena isu khilafah isis ambrol begitu khilafah tekan ke ini ngomong gendera la ilaha illallah ini bendera rasul ngomong oh, rak iku gendera nukis putahrir lu kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah oh, ngomong rak aku tahlilan yo la ilaha il. lu pusing ngomong ngomong kak payu nah, aku yo anti gendera pki mas palu warit tapi ini ne, aku neng sawah yo ya, lu ga warit lu nge nukang ga palu kita kuyon aja men beli lebih bangso, kau ngarep gini, be, kau ngarep gini, kau ngarep gini, kau ngarep gini. Wes, naik selain nogo noi kita kau ini, nah pokari ini kau balik. Wes, Ubin, aku mangkel di suki pokari gitu ya. Nah aku ngaco jepisan pisan bu suki pokari tak buah Hei, kau minuman suhu don, rumang sana Kiai kurang cairan di suku kari iya, karu anek polisi ramobo karu tentara suku larutan penyegar emang panas dalam dia ora biasa aja anek polisi karu TNIkin panas dalam jelas mesti panas dalam uneng dinding ding kangkus ringet termetu ya Ane anek yaya sengene ramobo kan panas dalam melana Kuramil tahu nesu karo kiai, Nge kiai tahu ngajin yang kuramil, dihamuk karo kuramil, kiai ndak sopan, ndak sopan gimana? Saya yang ngundang, kenapa nggak disebut dari tadi? Lha terus, moso dari tadi yang disebut kodim, ya Allah yang kodim, ya Allah yang kodim, ya Allah ya kodim, ya ya moso kodim. kodim terus, Kuramilnya mana? kiri kiai nih ya kuramil, kira, <guramil> Oh ini bangsa. Jadi akhirnya kita punya masa lalu bangsa ini besar. Enggak main-main. Seluruh yang dimiliki oleh bangsa lain kita punya. Makanya bangsa ini tidak pernah terpuruk, cari sopo. Londo ngamuk kini yang ngamuk padha mawon. Pasukan Diponegoro meluluh lantakkan 200.000 zaman สมoro pasukan terbaik bulan. Belanda 20 juta golden ludes di Indonesia ngadepi pasukan di bawah dan sekali-sekali sekutu punya panglima mati yang ingin Indo nangis kecek ale bohong koma lapi. Leke kita iziri cili tapi harus kadung ngamuk menangan, uang prinsip orang jawa itu ngalah ngale ngamuk. Oh, nangis ngamuk, ya. ngamuk, ya. ngamuk ya. Laga, dilarang ke merah putih, ya amo ono mawon pertama saya sopan kibarno jerung oma, begitu dikibarno jerung oma londo curika, akhirnya omae caka iti tebu ita curiga isek curika pari, isek curika caka ike gedang, londo isek curika caka ike i klopo, isek curika tumpeng penggaru lingkong, akhirnya londo nyerau yo me arba doko yo yo. Tapi Londo nggak ngerti. Begitu nasi ingkung habis, padi mengering, kelapa rontok, pisang rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Gue ngeluh, wong jawa ini ngelawan mateniku. Tapi neng orang wong Surabaya orang kesuwen. Begitu anu merah putih biru, biru niti disuwek disuwek, anu macaman? Wah, akhirnya saat Surabaya diamuk karo Londo bareng sekutu. Akhirnya begitu ngajak perang, kiai Hasimah Sahri, si ya perang lateni. Seruan perang, resolusi jihad, 22 okto Oktober, Oktober, November, akhirnya 10 November diperingati hari pahlawan, 22 Oktober hari san, Santri, akhirnya merah putih, tegak berdiri, ratusan ribu nyawa dikorbankan demi punya merah putih, oh, mulai sampai noda sembrono, karo gendiri rodi, gue gue gue gue mulu ra iso ngalahno gendera balbalan niku kalap gendera balbalan kok ngalano merah putih ora iso. Gendera NU ya nek wong NU Muhammadiah ya ma. Gendera Muhammadiah nek wong Muhammadiah NO ya NO, ma. Gendera ya, NO ya, jarum ya gudang garam ma. Lha nggih. Karang Malang ngono diso gepok liyane ya ma. Pemene gendera kok cola Seprit ya ma. Tapi ini merah putih itu adalah harga diri bangsa. Bian jaluk nyowo saya kini nginek tau, ngono-ngono sing protes ora sah hormat bendera, bidah, musyrik. Iku mesti zaman perang babu yutip bandar dadu. <tulacan> loh, kan lo kan nggak tanda. Iku merah putih kita punya, gagah loh. Makanya begitu bangsa ini minta merdeka jadi bangsa ini dari dulu merdekat? Merdeka Begitu butuh merdeka Jenderal Sudirman Budal perang masih paru-paru ini -paru. sih Cici Paru-paru satu budal perang Sampai aku tuh ngerti kemerdekaan itu direbut oleh para peju cuang. Dan satu-satunya negara di dunia yang merdeka Karena merebut kemerdekaannya dengan perang Hanya Indo, Indonesia Lejemen runtuh royo. Nek negara sing merdeka karena perang ya nameng endo, nek liyane hadiah. Kela endi ana negara sing merdeka karena perang? Nek ora endo, Indonesia. Mula wong Indonesia iku gagah, ngajak perang wong Indonesia, hobi. Wis dong kecepet perang-perang wani. Kaya cilik-cilik ngono perang budal. Lah tamur. Nah, makanya Jenderal Sudirman perang ya perang Laman Lonto paru-paru Siji budal. Lusa saiki anak butuh ini, ini di perjuang no koyo lo kadang nggak duisen gudeg nang BPJS rumudon ini ribut deh masya Allah. Man, ini telek apa? Juga ya. dengan nggak duisen kalo perjuang-perjuang. Bung Karno ilo, pidato atas nama bangsa Indonesia. Londo lontotako kok atas nama bangsa indonesia iku negara sing atas nama nabung no. sing jawab sopo rojo rojo saya indonesia Sultan Jogja jawab negara kami yang kami berikan pada NKRI tanah kami untuk NKRI rojo Solo, rojo Aceh rojo Palembang rojo se kami berikan negeri kami dan tanah kami untuk NKRI luong biyanyi labu labetikoyongono saiki kadang sa gusur tigo gawai lapor tekan makam agung sekak kelas belas man eh nah lah itu orang-orang dulu ke kepengen bangsanya seperti ini pengen bangsanya ini gue ngerasa noy naeure pernikah yang enak dan hari ini kita ini menjadi bangsa yang paling riang gembira. Siang gembira, Ompono bongsor yang gembira, oh, bong. gembira. koyo bongsor nitibi, samong loles nengisi pengajian nih. Ini kawang Indonesia rahen. Malaysia jam sepuluh malam stop nggak boleh ada pengajian. Surya ngajinya nih di roket. Iya Surya, Syekh Ramadan Al-putih, lagi jumatan di bom siete. Syekh Ramadan Siete, hmm, Libya sampai presidennya digantung iran iraq ribut perkara Syiah sunni ngga afghanistan kampung saya jamaludin al afghani pendiri pan islamisme saat ini ribut luar biasa ribut perkara apa? perkara jenggot kalau tidak cingkrang bukan halal yang serius tapi nengkene ribut kalau cingkrang, beres misal. harap ribut cingkrang apa orang? terserah menggirikin aku ulama bian walidian niku wis pinter Pertama, wong Islam niku wong jubah. Tapi jubah niku wong ketiga nanti rupa hari, sakit. Gimana? Kelopok, angel. Mula jubah niku tetep diakoni sebagai kelambi syari. Wong ketiga, kelambi nih, apa? Rasukannya kanjeng Nabi. Tapi begitu raisa di wanu, kelambi syari, diketok. ketok. Ketokannya namanya syarun. Nah, wong cowok rada grup ain, dua ini, monggo foto. Ngomong syarun, tadi sah. Sarung, sarungan, tadi sarungan begitu jadi sarung, ora sariput ribut, cingkrang apa orang singrato tigor, cingkrang ya lintingan meong meong meong meong meong meong cingkrang ya meong meong takbir ya Allah, meong meong meong meong nyantol meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong meong Indonesia clear udah beres, wes rampung nengge, nah, nah itu Indonesia. Kenapa hal-hal yang ribet seperti itu selesai? Nah, karena zaman bienni wes rampung, wali-wali rene gitu perlu bong, so maju. Jadi wali-wali begini gue perlu ngurusin baranteng pekeni, wis oh nunggui ora. bang bangsa iki wes maju, wes maju, akhlaknya sudah jah. Jadi wes jadi di cerita nih Swargo, menunya ramahnya tertarik orang gene. Swargo Banyu nih milih, ya datang gebok kata Banyu pak. Bangpotret Swargo Banyu nih gue tengguriki kata. Swargo wohohannya akeh, meriki cipruan duet gila kata pak. Pemenang cerita nih sesuatu nih Swargo, gue boydo akeh boten-boten. Kalau nggak datang meriki setunggal tunggal mau mumat noda sih mana? Duh, gini soalnya wedok meriki ini gue menangan. Lha wedok Arab di ngono akeh ngono ya seneng wong wedok Arab niku kalahan. Soale mangan apa cari wong lanang. Perang wong lanang. Berburu wong la. Wong lanang. Lha wong Kudus. Sing nyambut gawe malah sing wedok kok gampang nyambut gawe wedok nandur pari wong wedok nglinting rokok wong wedok nggawe jenang wong wedok. Mula wong wedok mriki merdeka. Mula cerewet ora u. Memuane mm, mm, wong um, merdeka tinggal sing lanang mati urep, mulu sing lanang sih tinggal uang weto musermawan, rong dino abis gule, ne wong weto tinggal biasa urep ijen menangan, mulu wong weto mriki ini independen menangan, loh diceritane sih suwargo weto eh akhir wong kini kak kak kini sih tau emu maten gasin, dan ini ke makanan lah, no, cerita pengislaman lo no, suwargo, nereh no, right? neng. Cerita-cerita pengislaman itu langsung cerita sing gede-gede sebab sing cilik-cilik rampung ampung akhlak sing ape, mungkin akhlaknya kebes ape, ngomong-ngomong, saomong beso kok ono sing kelasnya mangan ono sing kelasnya dahar ono sing kelasnya nerdok ono sing kelasnya nguntal ono sing kelasnya badok ono sing kelasnya nyekek ono ngenjono. Kene pun rampung nanti nih Ono anu kelasnya turu, ono anu kelasnya sare, ono anu kelasnya tilem, ono anu kelasnya nendro, nin, ono anu kelasnya batang, ngorok, ono anu kelasnya macam-macam pun rampung. Micak, Kene pun rampung nih kon bahasa nih kok artinya bahwa di sini sudah tidak ada lagi pembelajaran sopan santun dalam pembicaraan antara muda dan tu. Tua wes rampung ngoten niku wis beres. Niku. Wong kene ra perlu diulangi ndodok lawang tekan ngarep mboten niku mboten perlu. Wong wes kene wes duwe kula nu nuwun kok. Lah nuwun Pak. Nggih. Lah niku wes duwe. Kene ra perlu diulangi hormat parumongan ra perlu. Ngom Mekah miyen sampai diuleng nyeluk nabi mat ngono ya ora oleh. Lah tajah alu tu a arro su li bainakum katu a ipa di kum, pa doconyol ngundang napi kung owele ngundang koncomun wi tu ulangi, la teng ri ki wi sopan someneng ngundang Nabi, ngundang tukang patri emas, tukang bakso mas mas mas paseo ngora koson ngoro, omri nape, ngge budaya perkawinan, yo wis kenal, ngge perkawinan wis kenal meng diulang angkah tuka, tukah wa zawaj tukah ngoten men peres pun mesti tapek sedaya omong sa omong ya wis tertib wis detail nek wong niku rais wong arab rus wong Jawa ya deluk sik nek cilik pan, nih, sawah wineh wine, pa pari eh, dipanen jenenge gabah wit jenenge damen itu, yang digileng ber beras sisa ini, dedak, ini berasnya dedak katul Nek berasnya cuwil-cuwil, menir Nek didang, seko buntul godong, lontong buntul janur, kupat Nek si jitok, upo siliti kosong gosong, intip diublek-ublek, bubur ora kepangan garing, karat hmm, beres Nenek ngomong tadi, makane kita ini punya bangsa. Pas orang ngomong kita gitu, yang begini-begini pakai nih, kalo tadi nih orang ini, hormat wong tua ya best diulangi. Cenengnya nyat, nyadran, ziaro, kubure wong sepo sepo, nge nyadran. Esti kandani, mbahmu, ruang mati, sewreb, woi, mulam merwika, kita nyang nini, tanyang lu udah biasin lah kak panganan, lu biasa Islam yang ulang jiyaroku, kubur, kak panganan, supaya tadi sodakom lu panganan d, dw, begitu tadi sodakohan kok tungane Allahumma barik lana, nggak panganan te barik lana, mulu karobong cewek diara barian, lu beres nggak tahu nggak tahu pun rampung, jadi wong tekan nih gue harus ketemu bangsa yang beradab. Kokon rukun beda-beda ya wis ketemu bene katunggal Ika. Nek wis ora angel ngulangi wong Jawa niku nek ni akomo pusate niku akhlak, niku wis orang angel wae wong Jawa niku akhlake wis apik. Paling sing angel waktu niku ngulangi mati, ngono tho. Nek wong Jawa niku matine urip maneh jenenge reinkar nasi, tapi nek Islam niku mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi diulang inalilahi wa inalilahi roji'un, kok angel ya meng diulang, Oco lali sangkan paraning dumat, dumat di nah orang Jawa ini aku seneng nembang, mulau diulang nem, nembang, wong Jawa kan hobi ini nembang baru mentok, mentok, mentok, tak kandani, wong mentok kok dikandani. nyanyi ini wong Jawa hobi, lunggo-lunggo baru lintang ya ya ini tawa ngono lintang, cayu nembang baru semut ya semutir dengan anak kebopoeng kang nembang kucu mingkat dang palios triun nembang sampai bang cawan itu pun dua tembang saya ngelawan bang dua kecoba bang jawa tembang apa tembang silet bang jawa dua tembang silet ya men lali mau silet kudi ganayo kan ngapain gak tembang silet ya men? Begini kamu coba kayak orang dua kandanya. Akhirnya bang coba diulang nembang, pengkak lali sesungai mati niku ku dihitung kalau Gusti Allah, kei tembang mo co, pat, memang niku nih tembang mo co, pat, mo pat ku urip mo barang papat, barang papat niku ku kan cane nyo, wosing alam duniyo, nyawa walking akhirat, modun neng duniyo, manggon jalur ro, roko, roko kawean kutus ya pesek, pesek ini kiwis biasa. Nginge naroko nyowo mangkon jeru raga. papat, sebelah kiwo iblis lurunya salno sebelah tengen malaikat lorong gandol. Gandol iki jenenge jin Korin karo Khafadha. Ben wong Jawa paham ke sedulur papat limo pancer. mulu pancer nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki. iwo pengen bojo ayu nek dulur tengen maca ya rohmanu ya Rahim. tulung jalo tulung dulur kiwa macane nama teka hajiku jaran go goyang pengen rusoh naik dulur tengen mau colahau lawalaku bata illa bila naik dulur kiwo sunnah mata kaji aku bandung bondo rusoh pengen suge naik dulur tengen ya fataku ya rosjak sholat duha neng mes ceh dan naik dulur kiwo gue biete cemani muka gunung kah kami ngunut doain doy podo kah kiwo tengen podo terserah zaman milih mulok kiai kali dukun nu podo Anggere tirakate kuat ya mandi dongane. Golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun ratawadus ya ketemu. Kunge mau padha padange. Cuman padange siji siji padange lampu, siji padange omah kobong mengono tok. Golek pitik ilang ya pitike ketemu nganggo lampu, nganggo blara di gendul di opong pitike ya ketemu. Ketu meng lampune isih utuh blarae entek kok. Abang anu ini nih, nar karunur nggak tau pita nih. Ya nih, gue nggak tau nggak tau nggak tau nggak tau nggak pesulap merah. tau nggak tau nggak tau nggak pertarungan antar pesulap, anu saling membuka diri, ben payu. Anu Era ngono iro apa, yu sopo sing urus pesulap merah, lela napra uong, muloneng mekah u neng kepingin terkenal, u yu ono sumur zamzam la terkenal, heku nah, terkena terkenal ramu tu iyo niku terkenal kerono nabrak lia lia ni mo terkenal, dewe nyulap dewe yamono no yameni di pesulap merah iro ono uong kenal, sopo sing kenal pesulap merah, akhiru tersubra, prius liane terus keterken terkenal apa padha ngono ae nguyui jam-jam lah terkenal. Jare dari anune wong Arab kan. Dadi ku ya lurun-luruni ora mutu. Sing siji wong pesulap yo macak kiai. Sing siji jen pesulap macak ustad niku wis aja racetone to kuwi, ja loro kowe. Siji Samsudin, siji pesulap me merah ben rodok terkenal macak PDI ngono teh. Ning padha-padha padha-padha wong nih niku. Lha mboke ta awal nyulap sulap dhewe kok dadi kobuser ngono ya terkenal karep-karep dhewe. Sapa nika sing meneng to no? Ya. Limbat ngono terkenal. Lah buka trik ngene mengono tak e dek ya ora wong buka trik apa-apa buka trik lha kok nek Tapi saiki wong YouTube e rame ngono ta. Terus khusus-khusus la maca ustad ten ngono ta. Heeh, ngandel Saa ikibis mocho fa alayaf ulu fa lan mocho surat le i go swes swetati kiai. Hati meng kepingin ngotepen telo. Ikibang lururun eramu tuhi ni go. Mulu zambarasan telo. Tadi sing titap ra i samso tenenai eramu tu. So ponai sing titap ra. Tedi kopusher dawo limbat nenai ti uluni meca kui rere. Koposis ditabrak ujang Bustomi Tommy nulis ya petengi isi pas komun kayak kapur. <guluh> <guluh> ini tabrak Samsung Note. Uang Samsung konten bent kondang. Uangnya sih keliru nggak gede edukon. Uangiku youtuber. Dengan ini lagi ini deh. Dan ini gue udah mulau. Tembangin menungso mau copat kangkabitan seringi tembang Mas Kumam. Mas kumambang, bang kemambangin nyawa metun ngalam do. Nyu sambut ngapati Mitoni, nebes barmasku mambang tembangi micil lahir, sambut ake kau berdo nek lanang nek betok berdo si, cicilan nek si cicil setengah. Mengkita ngoten kau Jawa biarin diulangi, mengkita nih kau dosing diulang, dosing penting-penting. Orang kok kau yubung saya yang pekerni menggedek-gedek di persoal no, rawa Natali ni ni lah ya ngopi winera ketek ketek yo rain nak kok pemain dikir uh, ngopi delengir lagi so, perkolosin cili cili tipe persoal no onobong tulan yang guburan musirik tulan anak kafir gimana pok urusan sing gede sih yo kayak kok perkolosin tempat pernik onobong persoal no kunut tidak ada dalilnya kue kunut yuk karep murai yuk karepmu porporo podo rasulat sumpu ribut tetapi persoalan duit, persoalan duit anu, persoalan duit bahasan, nenekmu yang kita dulu bahasan bangsa dan negara, saya ki bahasan ini kiamatnya, oh, kiamatnya kok dibahas, bendino, awas, asteroid akan menabrak bumi tanggal 15 Ramadan, hari Jumat, Rasito, padahal wis dodo lanopopo kayak panitia hari kiamat, Rasito, pura kapok kapok, awas dajjal ya orang dua kawean, mau kiamat kok kok dipakasilo ngopo, mau kiamat itu bareng bareng, mau ikjeni jenun yuk bahasan, mau kiamat itu rombongan begitu belum mati kape, nalar apa bahas, pernah kawean, mau kiamat itu rombongan, mulai nanti orang kiai bahas kiamat tuh eneng, ini tanda-tanda kiamat, mau kiamat itu pikir tanda-tandanya, mau gue dek banyak takolak takot takot di bawah hujan tanda-tanda tuwanya, wah ya tukul-tukul dukul Dewi rasa bakas bakas ya ini ngono ora orang, kalau dia ini rakelem bakas ngerti, tapi ngono-ngono, kuis rasa boh bakas doanya orang hidup pada orang mati tidak sampai di bakas menek orang perlu ngono boh bakas kuis ngono, yang ngono, ora ya ora yang ngerti sapa, tekan pora ya mati dan yang pengen ngerti, mati ya Allah, rong di ngono, angela ngelangin ini zaman pengen buktain noneng donyo, yo gampang. Nono uang no, arani dongan, uang murid, uang mati orang ratu tuh parah nih kuburannya bapak nih. Nanti donga nonmu kemukul bapak iki sing mati merput roko. Bonek ratuimo, dongo coelek, donga pik ratu tuh elek ya ratu tuh mas, kudu doain lu. Artinya membicarakan sesuatu sing yang menyeram, takiat, ya, sing bener sing ini- ini, liyo oh, po, ngini yo karap, ngini yo karap, musa penting kuen dua trici. Nona singrat negeri ini sakno, lu kene iki sudah, masih lewat fase kali kalo niyo, pikirku tasbeh, lu mau apa pikirku kau hitung, hece orangan tuh, ono kau ribut, masa iki niki bahasan tambahane aneh, ono bahas anggur sing rawon biji niki kharom, soalnya kau mesti anggur setan, lu lu lu ono mawon, ono bakasan katok lah itu soalnya salep, lu kau kayak yos Ih bakasan ini mau ramu tuh, yang nguter ini gue mau bakasan. Sementara ke depan, opo di depan ini dulu nenek moyang kita bakasannya jauh sudah. Terus tentang bagaimana mengajarkan sesuatu yang manfaat, enggak? Lalu ini gue lupa, kan? Gue yang nguter tembang, wis dihitung, ke, terserah sama milih opo. Nih zaman lahir ya tembang tembangi micil, nih terus cilik-cilik seman, nih tembangi kinan ini nanti sangono kanti agama kanti akhlak diwulang ngaji ra ngaji satu, ngono cok waya ngaji kok layangan ya ketok layangane waya ngaji kok mancing ya buang pancingnya waya ngaji kok ngekim banteng yen puning co? ngono cok engko nek wis bareng ngaji tukokno meneh ngono <tosan> <tosan> <tosan> ae <tosan> lho dukaene waya ngaji ki nanti sangoni kanti agama kanti akhlak ora ono toleransi ora ono hak asasi kulon itu zaman bapak kulon wayang ngaji, ajar ngalem ngaji, kuping gai Cina pun copot, enggak, lupa bapak kulon lu kecemil betul umum, nek pas ya ingat, anak iwong lioni kulayangan layangan di kongkong ngaji, kok wayang ngaji, wapuk, Neng, Neng, tahu apa pak, sampai kulah kecil ini kulah tau dua pikiran, aku salah memilih iwong tua iki aku, enggak saking karena bapak kulon itu. Tapi begitu kulo gede, kulo niku mikir ya Allah orang nuke nah, wong ape ke coba bapakku. Lalu kulo koyongnya itu ngeratikala, itu hati Wong pantesan. Kulo orang ngaji lawang ya rusok. Nge nge nge ya mesti nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge tapi berbengkulu aniku, uca si suwito, isen aku tadi ranau rai, ngungu no, lo berbengkulu ngaci, omi ya, keler, men apa menyakiti hati wanita, ono yo beti ulo riku, duni ku, nosan manek kici di siri, tembang eki nanti, ucon ngasih sampe kalah, kalo cangin e, ya. nangis, uncal noni gon ngaci, nih pespar ngaci, ya, no eh, yo tersel rasa man kewenengin duma, ratu kewenengin cacerung ana, e yo kututi seneng seneng. No, tapi nek wayang ngaji tidak ada batas toleransi, tempiling nih genggulo. wong aneh ratri mau tempiling sisa. <laughs> Gua polisi tak telepon no komandannya, anak buahmu cekat. Ngono nih gulo, nih bocah gini nanti. Ini kisah cekel dengan ya. Nih cah cilik-cilik gini nanti, toleransi. Ngaji ngaji. Soal ini nek lolos tembang Kinanti, nanti, kesusul tembang sinom. wis bakal tadi cah nombis mulai. Indap belak ulangan Elvis Angel, Nobemal Elvis Parsinom tembangi Asmoro, Elvis no, no, ke ketaman Asmoro, niku no, takik kucing rasa coklat, tuturannya Angel, Elvis I Love You cok mah mah, nah bar Asmoro dono ngerti-ngerti kesusul tembang gam, gambuh Elvis jumbo lanangwit, cok bangun rumah, tangga laki rabi, Elvis duit tanggung jawab TV, barung nungu no, tembangi dandangku, gula neng ketemu dandang, yo pahit neng ketemu gula le. Lagi merasakan manis pahitnya kehidupan, wis mikir nangis bayar listrik rada duit, bucu tuku kantok, istri saya sonoko no, wis mikir wah luar umat bagus ganteng kayak Pak Polisi, al le pelak gula, nein tuh bucu elek istri tadi duit, sedangkan yang ramal togil, pahit dandang, itu roda kehidupan, nanti berdandang gula tembangi dur tur mau, wish wayai berdharma. Bakti coro gedang wis metuwoe, colo pelemetuwo, oeh apa dharma baktimu untuk kehidupan? Di bondotok bandamu, ditenoko tenaga tokno tenagamu, di ilmu tokno ilmu, ilmu mu hidup harus berarti. Setelah itu mati deh. Mulawang rabi tiga i gedang ngarepe omah umah ne, pas rabi, mesti ne wang jawono gedang. Sisok we nyuntunan gedang, gedang yucun contoh kehidupan terbaik. No, no. masih ogodongin teh, orang no gedang itu tipangan ular orang eneng, gedang itu hati nersi orang tahu orang no gedang ini kok ular paling atas ngeludak mangkel, enggak oh. terus gedang ini orang bakal mati neurung urung uang. ketok ngeping saya buntet, nih us lagi I, musik oh tuh oh, kolah oh, begitu wah rampung sudah, butipangan codor, dipangan manok neng rampung neng besung wah. Tapi ini ruhmu, waktu ikut rok, pengen saya tetep tum, tumbuh loh, contoh urebe, kau yang kedap. bakti, soalnya ini turma, berdharma bakti, kok sampai nerakon nih, kesusul tembang pang, pangkur, ngerti-ngerti wis wayaimung, ungkur, dengkul, wis mulai linu, untu wis mulai protol, melipat wis lamur, hehehe, hehehe, ndau wis protol nyurup nodomis ngewanen ngewanen ngewanen itu pangkur wis nangmungkur nangmlebu meje terakhir setahun pisan riyo <tuk> pangkur koran nangmungkur kesusul megat roh copot roh gosak sukmane ma ti terakhir tembangi pucung menungso soming dipocong suluku suluku bak tok leboknya lawang ciut mulowong tewek jerengi buyut siap-siap lebu lawang ci ciut ayo nah, petuk malaikat mongkar nakir ditakoni merebuka Sorneo jabo udak-udak tokang merebuka jawab Allah, huruf, "Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Iya, ilat karang malang. Nah, tapi mes kelim sinang, mes kelim ngaci, uwe sikilu angker pengajian ya ta. Lekoi tapi kok turu? Lekoi kelo carter taneono. turu kelo carter taneono. Lekoi kelo turu berarti Lekoi kelo ngaji taneono. Lekoi kelo carter taneono. Lekoi kelo carter bokong ngaji tapi selagi Nah berarti piye ya wes bokonge kon melepas suar kok he bokong tro ya Allah loh nolak nolak nanti gue neono ngaji gue masih ngantuk ot lung lunggo nek motor nih ngaji gue pinggak ngaji si penting bokonge kecandret bokong ngaji soposin bokonge ngaji bokonge melepas suar kok naga lalu lagi aik aik ini keseret kep gawe pengajian supaya sampean masih ora paham tetep isolunggo kecandret wong sing wis geleng ngaji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 Lalu suwe-suwe gue gue gue gue gue gue Allah gue gue gue gue barang panas, gue Allah gue gue gue gue alhamdulillah. gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue mati, dihitung mati gue gue sing gelem gue belajar, lu gue gue gue gue gue gue gue gue he gue pak Canggah gulunya langsung jadi wareng ke dintil akhirat. Cemplung nontro diudek, diangkat gantung kaya siwur. Tutuk modal madil, ketarangan bodol. Dikuwecek ajur koyo kaya gedebok, bo, Bosok mulu pangkatnya menung, so. anak bapak simbah, buyut, canggah wareng. Udek-udek gantung siwur, tarangan bodol, gedebok, bo, Bosok. Terus dikaknya gamelan, selindru pelok, nang, neng nang, nong nang, neng nang, nong, dang, dang dang dang dang kung. Urip nang neng nang nong yo nang kene ya kono, kadang neng kene ngaji kadang nong kono nyolong pi itik. Urip ya ngono kadang apik kadang e, elek, ne apik terus ya malaikat, elek terus iblis. E, lis. nek menungsa kadang apik kadang elek nang neng nang nong yo nang kene ya nang kono. Nek pengin pungkasan apik dang danggung dang dang balik, nang sang Agung fa firu ilallah dang balik oh nang Gusti. Allah, cuman kadang mau karang malang-rang, ngerti nang nang nong nang nang nong eh, nong nang nang nong nang nang nong sing teng begini begini bab takbir ora di ora diribut ngono arep ngene karo mengene ya karo sing penting burine ora kaget ngono tok ha nek Allah lho makmumku nyetopo topo ngono nah, aja ganggu wong pula nah, di Indonesia nggak ada ributan kecil-kecil kaya nggak teniku, niki lak wong anyar iki gek teko sing ora paham akhir perkara cilik-cilik sing wes lewat ditangekno ma nah, bali nah. nah, le nah. Lihat ini, gue makan dulu yang dilakukan para wali ketika tekomeriki hal besar. Pih carane menjaga kerukunan bersama, wong kene wes bineka tunggal. Eh kamu lo akhirnya dahui kanjeng nabi cerita gede diterapkan di Indonesia. Nopo nih pedok menungso beda-beda Dadet no siji, gue ra'in wa waku mas'ulun an ulun an rayati ra pemimpin, sing tanggung jawab antara sing pimpin langsing dipim dipimpin. Wong sing kojong ini gue jenengi royah. Hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Rokiyah niku terap noteng Indonesia. Jadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Itu e, uh, hal besar. Mereka ini pekerni dibicarakan. Nah, ini rakyat ini ngumpul. Beto -beto, jadi musyarakah namanya masyarakat dan ini ada perkara yang beda wasyah wilumfil amri lahirlah konsep musyawah berhubung dengan sing no yang berhubung dengan orang yang berhubung mulai pangguna ini diarani wilayah, wilayah wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia lo lo tepuk tangan sih banter rojok sungkan lo tepuk tangan lo tepuk tangan lo itu loh, loh. loh. Itu makanya tadi NKRI, makanya pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan, Ra, ya, dewan perwakilan Ra, ya, itu menjadi sila yang luar biasa di dalam panca, sila agomo sing bedo ketuhanan yang Maha Esa, menungso sing bedo kerakyatan yang dipimpin oleh Heq, eh, Mah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwa, dilalui kurang Islam, apa-apa koroner awak Dewi. Negoro dengan sistem paling Islam Indonesia, lah melainkan Singarani, itu negara ya. Indonesia negri Togut parani tapuk lambi ini. Nek polisi rawanin napuk banser, budal, aku sih ngomong polisi kan negoro, sampaian kan swasta. Nek <laughs> TNI Polri negoro, terus rapat teh wani, mau bintangnya kalah, mek atau panglima kan songo menangan lo diatur tuh rangel nih wong, bintangnya okay. coba nih merdun telu bintang 7 bubar udah <laughs> gila jadi makanya kiai kiai tidak pernah mundur ketika berbicara negara negara kiai tidak pernah melupakan rasa cinta pada bangsa dan negara karena ini tinggalannya porowali kiai santri penerusnya porowali nah wali-wali meninggal -wali no nk ri mulu nk ri harga Mati, nah lu sampe depengin maka mana kiai pernah mundur kalau sudah urusan bangsa dan negara, maju di sii, cok ganggu NKRI aku sing mimpin aku sing ganggu NKRI RI, turut, turu, tak mimpen pudal, dong, ngoten nek gulo, mulu anu macam sing machu machu, mulu anu sing machu, mulu Aku dua TNI Se, rapat, banser budal disik oh, Nek nah. nah, nah, keliru, urusannya ketua ansor iya, Lai, ini kena gara ini lama gak nanya, ada pertanyaan kenapa Indonesia itu bisa bersatu Yogyakarta ini rukun rukun selalu tidak pernah lupa menjaga keruku rukunan orang tahun nang rusak kerukunan. Mula sampeyan dirukun napa ora kiai setahun ping pira ayo. Bariyo, di yo dirukunno tengene halal bi halal ket mulai istana sampai RT lo di dirukunno. Nek halal bi halal mesti wong Islam rukun karo tonggone halal bi halal bareng termasuk rukun kalau bakul pitik, rukun karo terus snack teko. Te teko, son sontekor, rukun kape enak, kape yang kerasa nongik mati bi, halal masih bakul segoy enak kerasa no halal bi, halal, engkau ayah roh dungoh haji di rukun noteng walimatul sah safar budal pamitan ha haji wajah rapi di rukun noteng gini walimatul arus engkau diurung rampung di rukun not dalam peringatan hijri, hijriyah urung rampung di rukun not peringatan safar Mungkin terus mulut, mendino mulutan, sego payu, besek payu, anggur payu, tape payu, rokok pa, payu komplit. Rukun. Mungkin terus bareng, aku rejepan. Terus ruahan, bersih desa, sedekah bumi, rukun. Adus bareng, poso, terus akhirnya bulan ramadhan rukun, aku bakul kolak, rukun, aku bakul mercon, apa di tuh bakul panci rusak, payu, cah cilik cilik butuh panci rusak, gugugah, sah. sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, nah, tangi. sahur. tangi, sahur, sahur, sahur, sahur, Mana ada sistem kerukunan dan itu hanya ditemukan di Indo, Indonesia, Malaysia tidak ada, Syurya tidak ada, Saudi tidak ada. Makanya, ojo heran, umat Islam di Indonesia, umat yang paling riang gembi. Gembira, lu ngineki untuk jaga nopo kebersamaan dalam NKRI rukun, sembayang rukun, nih makmu mirung teko enteni, aten sur mestinya setengah rolas nih rung teko makmu minteni sampai setengah telu, <tuh> lu ngenti nih, enggak nih zaman kris pegel ngenti nih ya pujian, Robana. Ya Rabbana, Rabbana walamna amfu zana. ngantuk-ngantuk, wa ilam <tuh> taqvir lana, matarhamna Lanakunanna Minal na min khazirin. Nih sampai <tuh> dewi pegel ngokon tak apa? tanpa ana alabanah ya bayi-bayi cating enggak apa-apa. Wong iki wis pegel ngenteni ya ora arep nesu kan ya patut. Akhire sampean ya wis pujian tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine de dewe tombo ati hotan. Gue nulis pegel kok rata kotek kok diamuk buat nopo nopo. Tiurugian jangan jangan gue lahiran dalam teko rukun. Jaga kekompakan dan keruku kerukunan. Deri itu tuh tak sampai nopo. Singisongo nopo rokya, kiai liane pun nangel dikongkon rukun. Nek kiai se rukun nono, wong dungo paling rukun kiai. Kyai nethok sing donga liyane aminah amin alhamdulillah amin amin amin kabeh sing raison isa ndonga ya isa aminah amin wis ah. kepegelen amin, amin. Kaya ini wis paham walhamdulillahirabbil alamin enak, nggo nek kabeh kok pengin ndonga jak ning alun-alun Kudus enggak, tho kudus istighosah kudus berzikir nggo wis tekan kono alun-alun apa sing ra melu bakul bakso ya melubu, budal bakul tahu petis, budal bareng oleh manfaati Wong di, persatuan doa terjaga, ekonomi berpu berputar loh, ini kiai santri kalau kiai sing noto opo, liane wes mau dong bareng ichen no no doa bersama bidah lo iki, Wong model koyo ini kisi ngerusak kebersamaan bang bangsa. Di tangan para ulama, muji rasul, solawatan, bareng. kare milih, zaman milih model opo Model Arab, langsung asli kono, ya sakit. Merhaban, ya nur lain merhaban, merhaban, merhaban, jadal khusaini, ini merhaban, merhaban. Nah, bisa Saban milik o asli model Yaman. Basalamun dzamirun. Kulaghini atjantat. Model anu kudus. Ya Rasulallah, salamun ale dang dang Ya Rafi'a Donyan tol langsung, lalju, ya lalju, ya lalju diwal senangnya go <Sess> dengan gaya dangdut ya silakan kayak jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam anglia numpak, dinamika itu ada di masyarakat indonesia begitu kabeh pengen -kabe sholawat tidak berangkat teng alun-alunku kudus kudus bersholat Oh, budal ke apa, bakul bakso ya melok budal, bakul slayer budal, bakul sepanduk budal, sampai bakul gagang pancing, ya payu, ini ngini rukun, otong-otong payu, apa ne api saya sing rawo, ya kain putih laris, ya hena-hena, ya hena-hena, ngono nah. oh, kain putih, ini yang rawo, itu kok mafia solawat, gusali gondrong, nih. ya kain ireng payu segala yang ada dalam hidupmu josh solawat sebelum so, mati Dengan dinamika Indonesia rukun akhirnya bangsa ini terjaga kerukunannya karena agama ikut menjaga kebersamaan, agama ikut membuat roda ekonomi berputar KB seneng oleh manfaat siapa sih kiai? mana bang mati kiai sing ngegliannya, nggak ada dalilnya telah talilan yasinan, minta ya wis ta, kene pengen rukonnya kau mbak lono, orang kene ya modal modal dewi, tuh ku piti piti piti ku dewi, nih gue mati ya mati mati tau rasa allah allah, akhirnya rukon terlulang dino hitung dino petang pulu dino setahun call sampai akhirnya on topo ziaro neng makam guru neng wis budal ziaro bis pariwisata apa harian payu harianto payu, mula lo bis bis pariwisata nengar rukun karu santri urusan di sewa bis jernu, lo bis pariwisata payu, ngono bis bis pariwisata luno karu rombongan santri wong teng makam nyambut tamu neng porowali tutul segoyo pa payu, tutul rambutan payu, tutul katok payu teng makam mboten niku sing payu sampai copet we, so makamnya wa. Wah, lido ini jaminan sosial terbesar yang dilakukan oleh santri dan Kia. Terus nek makam kan ya rukun, ra makam padu Rukun makam Saman in Sunan Kudus niku rukun. Sak rombongan tekon yang pojok La ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung sebelahi teko sallallahu alah Muhammad urung rampung sebelahi teko ila katrotin nabiyil mustofa maqamatin sallallahu alaihi wa sallam patekah urung rampung wis teko meneh sak rombongan pojok ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wakono wawna nana lillah sanakwa bifadhlillah Bocah urung rampung teko ngawiti engsun apa ada yang padu, gentenan munyurah ening rupun itu urung rampung ada cahsiji teka teko, toleh toleh toleh toleh dipikir arah lapo orang ada lombongan liyane ternyata begitu merdiding ini toleh toleh langsung jaket itu dibuka set ngoten niku isine speaker cilik rombongan saking Karang Malang ditengkot teng bis ngene rukun kok ora padu lho dan akhirnya apa wong Karang Malang ziarah Surabaya di tanah Surabaya ada makamnya Sunan Ampel ziarah datang Madura teng Bangkalan nonton makamnya Ba Kha Ba Cirebon ono makame Sunan Gunung jadi akhirnya makam-makam yang ditengok menghasilkan kerinduan-kerinduan dimana gurunya disemayamkan akhirnya wong, malang, wong karang malang seneng Surabaya wong, mal, wong karang malang seneng meduro, seneng cirpon karena ada makam gurunya kalau ini terjadi dan terlaksana dalam jaringan yang banyak akan lahir, ikilah jenenge cinta tanah air. Ah. Ah, lah mulai uang seneng jaro kubur seneng negarane teroris udah tau jaro ya pampo ini kebersamaan makanya sampai neng Joko pitulas Agustus kemarin cara nengin santri ayo hidup bersama bendera merah putih jangan pernah lu lupa dikibarno terus Kiai nih ya, aja sembrono mulai santri Kiai kita dibagi luru ono Kiai Sakti ono Kiai Gerang Sakti kaya kula niki Kiai Rahsekti mulo diperasa dibatesi wong isa diprotes Kiai pun bengi leren leren Ane kiyai sing paling sekti sapa kiai nek wis khutbah Jumat paling sekti ra no wong wani kiai nek wis munggah mimbar Jumat ra ono wong wani interupsi tip ra no. no wani pakote wes ora wong maneh meneng la mulo khotib-khotib paling menangan supaya orang ngabur, cekel tingkat karo Tek, akhirnya, e, tak akhire ya itaqallah. Eh taqallah, ngene-ngene tungkate glundung. Mulane akhire wong nek ana lembut santun. Begitu tungkat dibit ahno, masjid-masjid dadi ngon ngamuk. Saudara Jokowi ngono. Mulane sampeyan sampai pengin golek masjid cilik-cilik niku ora ana tungkate, sampeyan ngene iki. Wis <laughs> ya. Ngomong apa anane. Tenang ae. Eh. Lalu niku ngurus bong, bongso. Makanya bangsa kita ini maju terus, maju. Soalnya kita ribut BBM. Kenapa BBM mahal? Bong nah, kiri randuwe. Nah, kok dua deweng? Nih ya murah orang randuwe kok. apakah kita nggak pernah menambang, ya ditambang, tapi nih tinta, no, ya anak putu nih rakoman. Mumpung saya iso tuku, ya tuku saya terus gimana aku rakyat sengsara ngkit piananger BBM naik ku alasannya rakyat sengsara aku wis nglakoni -ng -ng bolak-balik BBM naik ya aku ra sengsara sengsara biasa mawon montor kulo wakeh niku ya iso isi ono bensin e kok wong kene-kene santri teko mesti pundi go sing kotong kula isekno mboten yo nopo kula ngisi bensin mboten santri-santri sing isine nek iki kok katanggu tunggu yo BBM naik, nanti rakyat sengsara. Ya Gusti Allah ya wis ngatur kok nek BBM mundal ya gajine mun ndak ono wong angel. Mun rego iki angel. Lha ora gelem yo. Ya wis leren Pak motor mlaku meneng. Lha negara sing awak dhewe mas rai jare wis kabotan. Ya wis mosok ora percaya karo negara ngono kan gampang. Wong kula biyen ya mlaku ya bensin. Saiki menyene mobil ya tuku bensin. Mobil kula boros kabeh ora boros. Mobil kula lu rata-rata cc munggah. Ono sing 6000 cc ya boros sing ora umum. Sak liter kilo aku duwe motor ngoten niku. Ya mulo tangkine go mewed. Jono BBM naik nasio, ngeb, nenasio, nasio, nesu. palingnya ngedemo dikaproko polisi, ngeda, mungkin natal <tanah> ane macet, jadi sini duitnya, nah itulah kita punya ini, Indonesia kita punya, tinggal ke depan kita jaga mulai nasi ngerukun, sebab kerukunan adalah modal dasar kita untuk menjadi bangsa yang bisa menyongsong masa de. Masa depan, mulanoh Malaysia, gue tiba, misalnya pecah, mulanoh diserahno kepada si Upin dan si I, Ipin. Si Upin dan si Ipin di masa depan gak boleh lupa, Malaysia ada anak-anak India, kenalno kecil dengan tokoh namanya Jarjit. Seorang si lali di masa depan Malaysia ada anak-anak Cina, kenalno Mei-Mei. Jika si lali ada anak-anak Indonesia, dikenalno Susan, Susanti. Susanti, nah, sampai naruh kenalno, boh, eh, masa depan. Ya kita punya bangsa begini kita kenalkan. Nggak berkarya o. oh, cuma ribut aye. Yang lihatnya berkarya kita masih ribut. Yang ada pekenik jiri-jiri diurusi meneh. sing ini gede, dipikir bareng-bareng. Kira-kira 2040 bangsa ini seperti apa. Jiri-jiri kita telung puluh tahun, rong puluh tahun meneh ini. mini mene mini ngalami krisis gelombang krisis kedua krisis makanan krisis air krisis nr-energi ener, karena ngerasa ini no. so. si aman bangsa saya Cina saya duit-duit krisis makanan gandum Cina itu yang dibutuhkan per hari itu 1 juta ton karena penduduknya rong miliar nah sementara gandum ini kurang bisa so di online Kudu ditandur kudu dipangan ra ono gandum digital ora eneh. Mulane wong cino, niku awet nek mangan digiling dadake mi disumpet. Coba nek mangane dicawuk ya cecep entek. Mulu, mangane ora wedhus, wong wedhus niku ra cukup pengentile loro iki si siji. Mulu mereka itu lebih suka babi, pentile nembel lan anake 30. Pitik sing mestine 5 ngulan dipres petang 70 di Dino. itu kan bagaimana caranya mereka bisa tetap makan India kudu makan wong sak miliar setengah artinya kalau mereka makan gandum dalam satu hari 750.000 ribu ton sementara wong India nek mangan puluhan ke dunia sak balpoly hap tak semua ada masalah sih paling enak Indonesia yang gule opoisi ono no jagung talas ono kembali uwi porang ya isi raka cekal gadung ya isi, isi komplek nah, kita ini aman ya mene ngaji orang mikir sisuk mangan apa kok kalau ada persediaan beras karena ya, ada sisuk pengajian si jini menekan, mesti ada mangan nih. aman oh. Indonesia ini, Dan ini gila. maka kemudian kita punya Indonesia merdeka ini mari kita jaga kebersamaan harus selalu ada jangan sampai kita pecah kebersamaan, kebersamaan cara nopo? ya apa yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kita kita lestarikan kebersamaan kaya yang kita mudah-mudahan semua bermanfaat, ada manfaatnya dan kita tetap punya bangsa yang berbeda-beda tapi tetap satu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Ya ghanama diransta. Malabolli in ya Allah alibada an wa masama'na ma suliman maqashidan wa maqashidan alakhirah wa rizqan halalan tayyiban wa li abaina wa ummatina ma syaikhina wa syaikhina karangmalang wa jami' syaikh Allah ba'dhiruna ajrun wa ladatina ba'duna fina walakum Allahumma jalan kafur, mata merah terjinaan, Allahumma jalan kafur, jalan kafur jalan kafur jalan Terima kasih atas dukungan